Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, ada momen spesial yang tentunya kita dapatkan di acara semalam, ya. Acara Papa Bilar ini ngevlog di warung kopi, ini keren banget, masya Allah. Semakin kagum dan semakin bangga dengan sosok Rizky Bilar yang terus bersemangat, masya Allah. Semoga Papa bisa selalu sehat, bahagia. Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan pastinya kita juga sebagai fans sejati henti hentinya mendoakan untuk idola kesayangan kita Dan tentunya persahabat ya Setelah nge di WarCop apabila Bilar pun persahabat ya langsung berolahraga Dengan tentunya olahraga main tenis meja ini lawannya bukan kaleng-kaleng, ternyata lawannya langsung dengan atlet sungguhan. Ini keren banget, Masya Allah. Ditemani langsung oleh Bang Boril, nih, persahabat. ya Ini keren, luar biasa. Ini selalu membuat kita kagum dan bangga banget dengan sosok Rizky Bilar yang tentunya bersemangat. Dan permainan pun, persahabatnya, semakin apik dan semakin keren aja nih, Papa Bilar. Luar biasa. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun KR Ningsi. Kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Semalam, ini momen semalam, persahabat ya. Setelah ngevlog, langsung berolahraga, main tenis meja lawannya aja bukan kaleng-kaleng, langsung dengan atlet sungguhan. Kita lihat persahabat ya, potret papa Bilar dengan para atlet sungguhan tenis meja. Ini luar biasa, semakin bangga banget ya. Semoga idola kesayangan kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Dan tentunya kita lihat juga di kalimat komentar Ini banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Alimahsin635 mengatakan Keren pokoknya Rizky Bilar maju terus dan fokus ke depan Semangat Wah ini keren banget ya Semakin bangga Semakin kagum dan pastinya kita semua juga Penasaran dan gak sabar Menyaksikan vlognya ya ditunggu Mudah-mudahan secepatnya bisa tayang Untuk vlog Papa Bilar Main tenis meja bareng dengan atlet Sungguhan Kemudian persahabat disimak juga ya Di kabar selanjutnya Bangun akan menginfokan mengenai polling online Sementara dengan skarming male Celebrities 2022 Untuk polling sementara Di pagi hari ini kita Coba lihat dan diintip Persahabat ya untuk program voting yang pertama masih tentunya Rangga Azab dengan perolehan voting 8.688 votes Di nomor 2 masih Papa Bilar dengan voting 8.302 votes Beda tipis, terus semangat untuk warga Konoha, terus dukung Rizky Bilar menjadi The Most Carming Male Celebrities 2022 Jangan patah semangat, jangan kendor, kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita semuanya Dan untuk berikutnya juga persahabat ya, pastinya gak sabar banget menyaksikan live streaming di channel Youtube dan Entertainment hari ini Karena persiapan sudah tentunya terlihat persahabat ya di ruang live streaming ini keren banget dan pastinya nggak sabar menyaksikan idola kesayangan kita yang akan selalu memberikan kabar gembira dan kabar baik dan semoga persahabat Lesnar Metaphors semakin berkembang dan semakin sukses dan kita lihat juga persahabat ya, di slide kedua ini ada beberapa produk Lesnar Metaforce yang akan launching yang pertama itu ada Lesnar TV yang kedua ada Lesnarian NFT. Yang ketiga ada Leslar Rebels Pool yang keempat ada Leslar Aprils, yang kelima ada NFT Market Pledge, yang keenam ada Leslar Comic, dan yang ketujuh ada Leslar Dead. Wow, ini keren banget ya Mudah-mudahan Leslar Metaverse terus semakin sukses dan berkembang. Di postingan ini pun tentunya para ya, banyak sekali tanggapan komentar yang positif hingga doa-doa yang tentunya diberikan oleh orang-orang baik. Di antaranya para ya dari akun Instagram Dara Talib mengatakan Bismillah semoga lancar dan sukses amin ya robbal alamin. Kita lihat juga komentar berikutnya dari akun Raif 29071, Bismillah dilancarkan dan sukses semangat amin, Masya Allah banget ya. Ini doa-doa baik, mudah-mudahan diinjabat dan dikabulkan Dan semoga laser Metafor semakin sukses Dan acara hari ini pun diberikan kelancaran Karena tinggal beberapa jam lagi, para sahabat ya Jadi jangan sampai lupa dicatat Jamnya jam 11.00 waktu Indonesia Barat Kemudian, disimak juga nih, para sahabat ya Ini info penting juga untuk warga Konoha Karena besok pagi, Lesti akan off-air di acara Temu Kangen Kagama DKI yang akan berkolaborasi langsung dengan band Kotak dan WOD Ini keren juga nih, per sahabat ya Kesempatan untuk warga Konoha Menyaksikan secara langsung di Ancol Karena acara ini luar biasa Pasti bakal dihadiri oleh orang-orang penting, persahabat. sahabat Jangan sampai lupa Hari Minggu besok, tanggal 18 September 2022 Pukul 09.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat tempatnya di Ecovention Eco Park Ancol Jakarta dan untuk tentunya persahabat yang ingin menonton secara langsung kalian tentunya bisa mendaftar kita lihat persahabat ada info penting juga untuk semuanya dari Kagama DKI langsung Temu Kangen Kagama DKI Hari Minggu 18 September 2022 pukul 9.00 sampai 15.00 WIB Ecovention EcoPark Ancol Jakarta Pastikan sudah dapat undangan yang dikirim dari email konfirmasi pendaftaran Dikirim secara bertahap cek email berkala. Yang pertama, undangan wajib dicetak dan diserahkan ke petugas pintu gerbang Ancol Yang kedua, undangan berlaku untuk satu orang kagama. Yang ketiga, undangan berlaku tanggal 18 September 2022 Yang keempat, anak usia 2 tahun ke atas wajib membeli tiket Yang kelima, undangan tidak termasuk kendaraan Pembelian seluruh tiket Ancol hanya tersedia secara online untuk Tuh persahabat, jangan sampai lupa Pastikan sudah dapat undangan yang dikirim sebagai email konfirmasi pendaftaran Dikirim secara bertahap ya Jangan sampai lupa untuk saksikan acara Kagama DKI Temu Kangen. Spesial ada Bunda Lesti Gencora yang akan tampil di acara tersebut. Kita juga tentunya bersahabat ya. masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru lainnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru. Kabar baik, kabar menarik dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Min terima kasih.